Halo teman-teman, selamat datang ke channel Momo. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Jangan lupa ya, mantap. Jimmy, ayo kita main di luar. Aku nggak mau Momo. Kenapa? Kamu nggak mau nunjukin wajah tampanmu kerere? Sebenarnya aku mau sih, tapi apa kamu tahu apa yang terjadi saat aku di luar? Sebenarnya aku gak tahu sih, emang kenapa? Saat aku di luar, aku dikejar-kejar, direbutin, disayangi, dicintai, aku jijik digituin momo, jijik. Wow, kamu seperti artis aja, Jamie. Coba cek akun Instagramku. Bolewarsku meredak, Momo Wah, ketampananmu sangat berpengaruh besar ya <laughs> Bukan hanya itu Aku juga dipaksa untuk menjadi bintang film dan iklan, Momo Bukankah itu bagus? Kita bisa kayak raya, Jamie Aku tidak ingin hidup kayak begini, Momo Tolong ubah aku kembali Maaf, Jamie Efek dari alat itu akan hilang dalam 30 hari What? Aku bisa gila Btw, kamu mau ikut atau tidak? Mau. Tapi tolong cari sesuatu untuk menutupi wajahku. Hmm, aku punya ide. Tunggu sebentar ya. Nah, selesai. Pasti kamu tidak akan dikejar-kejar lagi. Jangan pakai sempak juga, Bang Bang. Mama, oh, mama, mama. Oh, tunggu sebentar, ada tamu. Oke, okay, aku mau main game. Jemmy, Jemmy, Jemmy, apaan sih? Ini ada yang mencarimu. Hong aku Park Seo Jun -jok, tapi Anda bisa memanggil saya Ucok <SILENCIO>